Patuhin aja, 3 orang. Hmm, mantap. Itu dia mau Itu dia. Itu dia kamu You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? <tell> Battle Poster baru ini keren banget sih, ma bro ya. Wow, lihat deh, ma Temanya bola loh ya. Bentang-bentang mau World Cup nih ya. Ini mau World Cup Dikit lagi. Langsung ada Pogba dan katanya ada Messi juga ya, sama Neymar, ma bro. Wah, gokil men ya. Uh, keren. Woi, kenapa Pogba doang di sini? Aku mau Neymar atau Messi bro. Bocah nggak begitu nge fans sama Pogba, mau bro? Ya, nggak mau fans malah ya. Kalau Neymar, Messi boleh lah. PSG Pride, let's go, mau bro ya. Jadi kali ini kita langsung saja beli Battle Pass ya. Kita join di Grand Force nih, mau bro? Ini lebih untung nih. Ya, kita beli. Teng, tereng, teng, teng. Udah tas mah bro, keuntungannya banyak sih Tapi Icah, blue keren banget sih Pokba bos, Boba. Ntar kita pakai ya, keren sih keren mah bro Tapi yang di season ini mah bro, ada SMG Yang menurut Oca, lumayan meta Tapi uh, khusus map kecil ya mah bro ya Itu si apa namanya nih mana sih namanya, nah ini dia ma bro ya, si lapa ma bro ya, lapa ini buat map summit pokoknya agak, eh, jaraknya lumayan deket ya, ini Mantap banget sih Mau komain. Sultan kill juga ya. Bentukannya kalau dipakai tuh kayak M4 nih ya kalau di AR tuh M4 tapi ini versi SMG-nya mah bro. Mirip banget sih. Pegangannya itu loh ya. Koco udah make di server turnamen karena Ocha sekarang lagi turnamen mah bro ya. Oke, okay, let's go. Kita langsung saja beli battle pass-nya ya. Beli battle pass yuk sampai berapa tier nih? Sampai 25. Hmm. Duda, duda capek deh. Yo, yellow jaketnya tuh. Keren banget, Bro. Hades. Wih, mantap nih Hades. Hades ini salah satu senjata meta di season ini, Bro. Di turnamen pun ada yang make. Oke, okay. ini kalau kita pakai dulu, Bro, ya. Ready twin. Wuh. Nice, nice nice nice nice nice nice lanjut lagi bro, kita beli lagi ya sampai level 50 saja ya kita nggak perlu lama-lama sikat langsung bro let's go mabro mantap sekali oke okay. concussion N 45 uh, karakternya keren nih. Si Park mah bro ya. Nih Park yang ngocok waktu awal itu awal, awal, awal bingung. ini cewek apa cowok ya yeah, kan? Tapi kalau di sini kelihatan ceweknya. Paro, wih, paro apa ini mah bro? Bentukannya lucu banget. Ya, yeah. sih keren nih skinnya tuh. Uwe uh, anjay Ini keren sih Boleh boleh lah ya Kita pakai ke sini RPD Ajax Nice Apa? Lapa Hotdog Rifle Ini dia mah bro Kita langsung review aja ya si lapanya mah bro ya Keren banget sih yang epic lucu ya Cuma belum pernah make Tapi kalau yang biasa Ucuh udah pakai di server turnamen Nice Wuh, yo ma bro, sudah siapkan loadoutnya ya dan menggunakan karakter Polpokba Pogba, men. Idi, ngeri banget deh. Dan pastinya lagi ma bro, kita kedatangan multi baru juga Balista im 3 Wah ini, OP banget ma bro ya. Ini bisa nembus-nembus loh, kayak game sebelah, men? Uh, dikopi kesini, kayak fallopi. Nah, itulah ma bro ya, senembus-nembus cuy keren-keren-keren ya yeah. the best lah bro yeah, langsung aja udah gak sabar mau bro ya kita langsung main saja keren kita menggunakan senjata baru beserta ulti baru dan karakter baru oke, okay. yow wuh, lihat mau bro kit kat menjay aja suka nih warnanya mau Hmm, tapi around setnya itu loh Eh itu loh Kita tunggu aja Lapa meeting atau legendnya Bro ya Nah Kayak krik ya Yang ucap kesali Yuk nggak apa-apa Kita terima aja apa adanya. Yang penting kita ratakan mereka semua Dengan keinstanan kill dari Lapa Instan kill banget sih Mantap Mantap Bro Halo Mana musuhnya ya Apakah mereka udah setup mah bro Next Lebih sekali kan Wuh Lapa sakit bro yang Oke okay. Oh sakit banget men. Wah oh, ada orang di sini, mengagetkan sekali. Wah, oh, itu dia malu. Itu dia. Wih ya. the best lah ini Ulti Nice ya. Wah mantep ini mah bro Seluruh sampai yang mau habis lah ini Lapa kamu gila banget sih. Keren lu. Sini ada orang. Wih, wih. Ya, sama mau Broce mau ngabisin nyatai Broce mau habis itu tadi, tapi ya sudah lah ya. No! Ada chopper. Chopper sakit banget sih, asli. Kita gas lagi, nice! Bro ini, saya tambah mantap sih. empat loh, tuh dua. Waduh ulti Itu cekira punya temen ya Beneran deh dia tadi muter-muter aja itu cekira punya temen Mana yang mau kita Sedot wow, Rata men Sedot lagi Ya ya ya itu Hampir sekali dia mau mati juga Mantep banget ultinya Parah banget ini Sumpah, Sumpah Parah banget sih ngerti lagi sih lihat lah musik 1 capture sekali kawan wah ngepron player cuy nice bro good job bro what a good game Nice bro Mana lagi musuhnya bro Weh Kau tanda Iya. Hmm, mantap Gila bro Ada termite loh wah, Udah teman teman teman banget tuh Ya Udah dewa banget lah Rasanya Seperti anda menjadi iron man ya teman teman ah, ah, Itu ngalek kayaknya tuh orang Tiba tiba diem itu bergerak Wah itu membuang ulti aja sih Sangat disayangkan Susah banget Nembaknya Nice bro Good job. Kata aja 3 orang. Weh weh weh. Ampun dah. Ini orang mau bacok-kocak. Ngaisa. Nice. Mana orang? Eh. Ultinya ada. Tapi keren banget sih ya. Gimana kalau musuhnya lagi pada ngendok kena ini? gini? Itu bottom sekali mah, Bro. Ya. Jadi kalian harus manajer jangan lari-larian nih. Kalau ketemu ulti ini ya karena kapanpun kalian akan mati ya. kapanpun kalian bisa mati Bro. Ini tuh parah banget sih ya senjata penembus dinding. <laughs> the best ya. Ya lumayan lama Bro kill sampai 49 ya. Ini sangat-sangat worth it. sekali untuk dipakai. Ya, jadi ini Gunsmith attachment ya bro untuk senjata lapah ini ya. Ini pasti mantep banget kalau misalnya round side -nya. Tidak sebulut ini, ya. Itu bulet banget, nih. Bulet top itu besar sekali, ya. Besar bulatnya, bro. Selin sih, sebenarnya, Senjata bukan sebagus satu jelek, tapi gak apa-apa, bro, ya. Karena, ya, mungkin nanti, coy, bakal keluar Skill aja atau mythiknya dan dibuat seperti ya biasanya Mabro airan Clear Dan semua orang pada beli Yakinlah bro. Oke, okay, kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya Mabro ya Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM terjangkau Terus Sultan juga Mabro ya Lebih murah daripada kalian harus top up Langsung aja follow Instagram At kita Atau kalian yang memerlukan bantuan push rank Karena ini awal season Langsung aja joki deh Instagram @kita joki titik mau udah di sana. Oke, okay? yep, niat you umum. bro dadah semuanya. Udah, udah semuanya. See you next.